daun angsana tahukah anda daun angsana tanaman angsana disebut juga sono kembang adalah salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti negara-negara Asia Tenggara termasuk juga Indonesia pohon angsana memiliki nama latin Carpus Indicus sedangkan di luar negeri pohon ini lebih dikenal dengan nama Nara atau Amboina di Filipina tanaman ini sangat banyak tumbuh hingga menjadi tanaman nasional dari negara tersebut di dunia barat pohon angsana disebut rosewood karena adanya aroma serupa mawar yang ringan pada batang kayunya yang basah juga karena kambium dari kayu memiliki rona kemerahan samar selama ini jika berbicara pohon angsana mungkin orang hanya tertuju pada bagian batang kayunya saja karena pohon angsana memang ditanam untuk tujuan diambil kayunya untuk kegunaan bahan bangunan dan bahan baku industri mebel serta perabotan rumah tangga. Namun, tahukah Anda jika daun angsana ternyata memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan karena daun angsana mengandung komponen fitokimia yang mampu membantu mengatasi berbagai masalah gangguan kesehatan sehingga bisa dijadikan obat berbagai macam jenis penyakit. Inilah beberapa khasiat atau manfaat daun angsana untuk kesehatan. Manfaat yang pertama, mencegah diabetes Berdasarkan penelitian disebutkan bahwa senyawa sitosterol dan stigma sterol yang terkandung dalam daun angsana mampu meningkatkan metabolisme dan sensitivitas insulin yang baik untuk tubuh Ini terbukti menjaga kadar gula darah dengan efektif sehingga membantu mencegah terjadinya kasus diabetes dalam jaga panjang dalam sebuah riset mengenai flavonoid, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal Nutrients tahun 2016, disebutkan bahwa flavonoid memiliki potensi sangat besar mencegah diabetes. Flavonoid akan bekerja memperbaiki sinyal insulin dan fungsi reseptor insulin pada sel, memberi stimulan terhadap kinerja metabolisme tubuh, dan membantu melindungi kinerja pankreas. Seluruhnya menjadikan bukti kuat bahwa daun angsana yang mengandung komponen sterol dan flavonoid baik sebagai antidiabetes. Manfaat yang kedua mengatasi diare. Dalam kandungan kimia daun angsana terdapat sterol termasuk sitosterol dan fitosterol yang dapat membantu mengatasi keluhan diare. Salah satu kemampuan dari sterol adalah mengatasi infeksi akibat bakteri E. coli Sedangkan jenis E. coli ini termasuk bakteri yang paling kerap memicu masalah diare Selain itu komponen flavonoid dan terpenoid di dalamnya baik sebagai antitoksin Yang akan membantu mengatasi kasus diare akibat toksin Caranya cukup mudah Anda hanya cukup meminum rebusan daun angsana yang dicampur dengan gula aren dan garam lakukan secara rutin pagi dan sore hari sampai di hari berhenti. Hentikan terapi bila di hari sudah berhenti supaya tidak menyebabkan masalah sembelit. Beberapa orang cenderung sensitif dengan daun angsara dan mudah mengalami sembelit karenanya. Manfaat yang ketiga mencegah kanker. Komponen antioksidan di dalam daun angsana dapat bekerja sebagai anti-radikal bebas dan anti inflamasi yang sekaligus akan bekerja sebagai DNA protektor serta membantu memperbaiki masalah ketidakseimbangan hormonal. Inilah yang membuat daun angsana dapat bekerja sebagai anti-kanker. Dalam sejumlah sumber juga dijelaskan adanya manfaat komponen stigma sterol dan flavonoid untuk membantu memperbaiki kinerja hati dalam menetralisir toksin tubuh Kedua fitokimia ini juga disinyalir kuat mencegah terbentuknya angiogenesis atau pembentukan sistem pembuluh darah mandiri dari sel kanker Stigma sterol sebagai yang terkandung dalam ekstraksi daun angsana bekerja menghambat pembentukan faktor tumor necrosis yang menjadi hormon penunjang pembentukan sel tumor. Hal ini dijelaskan dalam Public Library of Science, 1 tahun 2017. Manfaat yang keempat mengatasi batu ginjal. Meski secara medis metode pengobatan batu ginjal dengan herbal ini belum sepenuhnya diakui, tetapi beberapa terapi tradisional termasuk terapi ala nusantara dan terapi ayurveda mengenal terapi dengan teh angsana sebagai pengobatan batu ginjal. Dalam pengobatan ayurveda, air rebusan dari daun angsana ini akan dicampurkan dengan serat kayu angsana untuk meningkatkan manfaatnya. Diketahui pengobatan herbal ini akan menyebabkan batu ginjal lepas dari ginjal Terlarut dalam urin dan keluar bersamaan dan keluarnya urin Biasanya batu akan keluar dalam bentuk pasir kasar berkristal Mengkonsumsi daun angsana ini untuk batu ginjal akan baik, mengingat ekstraksinya mengandung komponen antiinflamasi dan antiseptik. Ini akan mencegah terbentuknya peradangan dan infeksi akibat lepasnya batu dari dalam ginjal. Manfaat yang kelima merawat rambut. Dalam pengobatan tradisional, daun sono kembang dimanfaatkan untuk merawat rambut. Perawatan rambut dengan daun angsana akan baik untuk mencegah kerontokan dan membantu menebalkan rambut. Lazim diberikan untuk membantu mengatasi kebotakan pada orang dewasa dan merangsang pertumbuhan rambut pada anak-anak. Caranya cukup mudah, Anda hanya cukup membuat air rebusan daun angsana yang sudah tua, lalu dinginkan. Setelah itu gunakan sebagai masker atau cem-ceman rambut sebelum dikeramas. Manfaat yang keenam, meredakan demam dan antiinflamasi. Daun angsana juga mengandung komponen antipiretik atau penurun panas. Ini membantu meredakan keluhan demam pada berbagai tingkatan usia. Hasil daun angsana untuk antiinflamasi juga sudah diakui secara medis. Dalam kandungan kimia, daun angsana ditemukan komponen terpenoid dan flavonoid yang bekerja sebagai antiinflamasi. Ini bekerja menghambat pembentukan peradangan dan membantu mempercepat proses penyembuhan peradangan yang sudah terjadi. Dalam sebuah riset lokal yang dilaporkan pada repositori Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dijelaskan bagaimana daun angsana dengan komponen fitokimia di dalamnya terbukti memiliki kemampuan antiinflamasi dan antipiretik. Cara mengolah daun angsana menjadi obat demam dan antiinflamasi. Rapi tradisional dengan donsono kembang ini dilakukan dengan mencampur air busan daun angsana bersama gula aren. Manfaat yang ketujuh, membantu masalah hormonal. Dikutip dari Public Chemistry National Library of Medicine, disebutkan bahwa kemampuan stigma sterol memungkinkan adanya khasiat daun angsana untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang terkait masalah hormonal. Termasuk masalah jerawat, penuaan dini, kerontokan rambut, imunitas, metabolisme tubuh, masalah payudara, kejantanan, hingga masalah fertilitas, kesehatan prosa dan rahim, juga sebagai anti-kanker. Dalam dunia medis, stigma sterol yang diekstraksi dari tanaman herbal telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan progesteron sintesis. Ini dianggap lebih efektif dalam stimulasi keseimbangan hormonal yang sehat, sebagaimana dijelaskan dalam The Journal of Organic Chemistry tahun 1977. Manfaat yang ke-8, meredakan nyeri terutama nyeri PMS dalam daun angsana juga terkandung kandungan senyawa fitokimia yang akan bekerja membantu proses relaksasi otot dan saraf. Kemampuan ini membantu merendahkan efek kejang otot atau disebut pula dengan istilah antispasmodik. Kemampuan antispasmodik memungkinkan adanya manfaat daun angsana bagi wanita yang telah mengalami nyeri akibat PMS atau premenstruation syndrome. Ditambah, daun tanaman herbal ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki keseimbangan hormonal. Cara mengolah daun angsana menjadi obat nyeri PMS sangatlah mudah. Anda cukup meminum air rebusan daun angsana beberapa hari sebelum haid datang. Manfaat yang kesembilan: merawat kulit. Perawatan kulit dengan daun angsana baik untuk mengatasi keluhan jerawat. Proses menuan dini serta membantu mempercepat pemulihan luka. Ini karena ada manfaat daun angsana sebagai antiinflamasi, antiseptik yang mengatasi dan mencegah infeksi dan sebagai penyeimbang sistem hormonal yang kerap menjadi penyebab munculnya sejumlah keluhan pada kulit. Cara mengolah daun angsana menjadi obat penawar kulit. Mengkonsumsi air busan daun angsana dan menggunakannya sebagai air cuci muka Diketahui dapat membantu merawat kesehatan kulit Dalam pengobatan Ayurveda atau pengobatan tradisional India Air rendaman dari daun herbal ini dimanfaatkan sebagai terapi bagi mereka Yang mengalami masalah kulit terbakar Tanaman herbal ini bekerja sebagai antiflamasi Yang mempercepat penyembuhan luka Juga sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi berkembang pada luka bakar Pengobatan Ayurveda juga mengenal terapi daun angsana sebagai terapi jamur pada kulit Biasa diberikan pada kasus ruam karena efek ringworm atau penyakit kurap Juga baik untuk membantu mengatasi keluhan psoriasis dan eksim Tanaman ini juga lazim digunakan untuk terapi bisul Dengan membakar daun angsana hingga layu Untuk kemudian digunakan sebagai kompres pada bisul Manfaat yang ke-10 mengatasi tukang dan sariawan Kandungan kimia daun angsana yang memiliki manfaat sebagai antiseptik dan antiinflamasi juga mampu membantu atasi tukak dan sariawan. Juga baik untuk terapi sejumlah kasus peradangan di tenggorokan termasuk amandel. Caranya cukup mudah, Anda hanya cukup meminum air rebusan dari daun angsana. Sisakan air rebusan tersebut, lalu beri sedikit garam, untuk digunakan sebagai air kumur untuk mengatasi tukak dan sariawan. Manfaat yang ke-11 baik untuk kardiovaskular. Menurut Biochimica et Biophysica Akta tahun 2015 dijelaskan adanya manfaat stigma sterol, sitosterol dan fitosterol lain dalam tanaman yang mengandung sterol untuk menurunkan kadar kolesterol jahat pada level normal. Justru sterol dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah. Kolesterol jahat menyebabkan terbentuknya plak pada pembuluh darah yang menyumbat sistem sirkulasi darah Sedang kolesterol baik justru membantu merawat pembuluh darah, menjaga kelenturannya dan meregulasi sistem peredaran darah Inilah yang kemudian dikatakan bahwa tanaman yang mengandung sterol tinggi baik untuk fungsi kardiovaskular Hal ini diperkuat dengan fakta lain pada Journal of Translational Medicine tahun 2015 yang mengungkap bahwa mereka yang menjalankan diet dengan kandungan flavonoid tinggi memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah kesehatan terkait fungsi kardiovaskular. Manfaat yang ke-12 untuk terapi antiseptik Dijelaskan bahwa terdapat kaset daun angsana sebagai antiseptik. Di dalam daun angsana terdapat kandungan fungisida alami dan kemampuan antiviral dan antibakteri uji klinis mengenai kemampuan antiseptik dari daun angsana salah satunya diungkap dalam natural product research tahun 2005 sebagaimana dijelaskan sebelumnya daun angsana lazim dimanfaatkan untuk terapi oral pada mulut dan gigi termasuk untuk membantu mengobati jumlah keluhan infeksi pada mulut seperti radang gusi, radang tenggorokan, dan sariawan. Selain itu, air rebusan dari tanaman herbal ini juga digunakan untuk merawat luka pada permukaan kulit, termasuk untuk mengatasi jerawat dan luka bakar. Ini membantu menghentikan inflamasi dan mengatasi infeksi yang terjadi pada luka. Manfaat yang ketiga belas meningkatkan imunitas. Manfaat daun angsana dalam membantu menstimulasi fungsi imunitas memang sudah diakui secara medis dalam dunia medis Beberapa industri pengobatan di Filipina sudah memanfaatkan ekstraksi daun angsana sebagai herbal imunoboster Cara mengolah daun angsana menjadi peningkat imunitas Biasanya daun angsana ini diolah menjadi minuman teh hangat dengan campuran madu untuk memberi rasa manis Mengkonsumsi teh tanaman herbal ini dengan rutin akan menstimulasi sistem imun tubuh dalam jangka panjang. Itulah beberapa khasiat ataupun manfaat dari daun angsana yang mungkin belum Anda ketahui mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Dari saya, Narator, Sahrul Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.